Kita memiliki dua telinga dan satu mulut, karena itu kita bisa mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Bukan masalah-masalahmu yang mengganggumu, tetapi cara Anda memandang masalah-masalah itu, semuanya bergantung pada cara Anda memandang sesuatu. Di tiap musibah yang menimpa Anda, ingatlah untuk bercermin dan bertanya tentang daya apa yang bisa Anda upayakan, guna menarik pelajaran positif dari kejadian itu. Tidak ada hal hebat yang tercipta dalam sekejap. Gunakan paling sedikit separuh tenagamu untuk menahan diri dari angan-angan kosong, maka kamu akan menerima kepuasan seketika itu juga. Kesenangan dari pengalaman yang jarang kita dapatkan akan memberi kita kebahagiaan terbesar. Bukanlah yang terjadi pada Anda yang penting dan menentukan apakah Anda bisa bahagia atau tidak, tetapi reaksi Anda terhadap kejadian itulah yang penting. Tidak ada hal besar yang tercipta secara tiba-tiba. Tuhan telah mempercayakan saya dengan diri saya sendiri. Kepuasan tidak datang begitu banyak dari kekayaan besar, seperti dari sedikit keinginan. Tidak ada yang baik atau jahat kecuali dalam keinginan. Orang-orang memiliki hak atas kebenaran karena mereka memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Dalam kemakmuran sangat mudah untuk menemukan teman, tetapi dalam kesulitan itu yang paling sulit dari semua hal. Hanya ada satu cara menuju kebahagiaan dan berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kekuatan kehendak kita. Dunia berbalik untuk membiarkan siapapun lewat, yang tahu kemana dia pergi. Diam lebih aman daripada bicara. Sakit atau senang, saya mengucapkan kesenangan. Penderitaan muncul karena mencoba mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan, atau mengabaikan apa yang ada dalam kekuatan kita. Setiap kali Anda marah, yakinlah bahwa itu bukan hanya kejahatan saat ini, tetapi Anda telah meningkatkan kebiasaan. Kepuasan, karena merupakan jalan yang pendek dan menyenangkan, memiliki kesenangan besar dan sedikit kesulitan. Jangan khawatir siapa yang mengawasimu, kemenangan dan kelebihan orang lain adalah milik mereka, seperti milik Anda, manfaatkan sepenuhnya apa yang Anda miliki.